Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian berjumpa lagi dengan saya Soleh masih di Fatty Channel Yang akan kita bahas kali ini adalah Kaitan dengan bagaimana Hukumnya berburu-burung Dan menembak burung gitu ya Dengan menggunakan senapan Atau menggunakan ketepel Dan sebagainya Bagaimana hukumnya? Kita bahas itu Saudara sekalian Burung itu termasuk binatang yang memang harus disembelih. Tidak sama dengan ikan. Kalau ikan kan meskipun tidak disembelih, bangkai ikan itu boleh dimakan. Jadi e, kalau burung berbeda. Kalau burung itu harus melalui proses disembelih gitu ya, dengan menggunakan lapas-lapas Allah tentunya. Nah, di sini bagaimana kalau nebak burung kan? Ketika nembak burung, kemudian terkena burung itu, jatuh ke tanah, terkadang sudah mati. Tidak ke burung kita sembelih nah seperti itu bagaimana hukumnya apakah bangkai termasuknya atau memang seperti seolah-olah kita sembelih nah di sini kita akan bahas itu nah anda apabila anda penggemar burung nah kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh para hunter hunter pemburu pemburu binatang gitu ya nah untuk untuk dimanfaatkan bagaimana hukumnya ada dua di situ yang menjadi syarat boleh atau tidaknya yang pertama adalah Niatnya dulu Bukan dari proses matinya nanti si burung Tapi niat berangkatnya dulu Ada yang niatnya itu adalah Karena untuk kemaslahatan Untuk dimakan burung yang ditembak itu Dibakar misalkan Atau digoreng dan sebagainya Untuk kemaslahatan hidup kita kita tidak punya lauk pauk di rumah, berburu burung, dapat burung, sama seperti kita e, apa menyembelih ayam, misalkan bisa makan dengan e, daging. Meskipun itu daging burung, e, itu hukumnya boleh. Tetapi apabila niatnya dari awal itu untuk kesenangan belaka, puas saja hati itu tatkala kita nembang burung, kemudian kena ke target, hati kita itu puas seolah-olah mendapatkan kepuasan. Nah, sementara di situ burung hasil tembakannya itu dibuang begitu saja. Nah, di situ dari niatnya sudah tidak betul. Dan apabila niatnya sudah seperti ini, kemudian tidak dimanfaatkan hasilnya, ya wujudah. Menembak burung atau berburu-burung dengan cara yang seperti ini, itu tidak boleh. Dosa hukumnya berangkat dari niat. Niatnya untuk kemaslahatan, untuk dimakan, atau hanya sebagai hobi saja atau kepuasan saja dan hasilnya tidak dimanfaatkan, gitu ya. Nah bagaimana apabila misalkan e, ada di dua kasus itu, pertama hobi tapi dimanfaatkan juga, gitu ya, e, dimanfaatkan juga dimakan juga, yaitu masih maslahat itu, itu masih maslahat. Gitu. Meskipun hobi tapi hasilnya kita makan kita manfaatkan itu maslahat masih boleh. Tapi kalau hasilnya itu disia-siakan, dibuang begitu saja itu tidak boleh, sama dengan membunuh burung e, tanpa untuk dimanfaatkan, itu tidak boleh itu, ya. itu dari niat berangkat yang pertama, kemudian yang kedua sekarang dari cara atau proses matinya burung tersebut nah burung yang kita tembak itu terkadang ada yang masih hidup begitu jatuh ke tanah, bisa kita langsung sembelih, kemudian ada yang ketika jatuh ke tanah, dia sudah mati Nah, di sini untuk menghindari itu itu boleh kita sebelum nembak itu kita berdoa terlebih dahulu dengan seperti menyembelih binatang lain misalkan. Misalkan dengan doa bismillahirrahmanirrahim akbar. Atau minimal ya. Nah, tapi doa untuk menyembelih aja bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tes kita tembak burung itu. Lalu jatuh. Meskipun si burung itu begitu kita dapatkan sudah mati, itu nggak apa-apa. Itu halal dagingnya, jadi ya, tatkala kita makan. Nah, jadi di sini, eh, ketika proses awal kita nembak itu, tatkala awal nembaknya kita tidak baca apa-apa. Nah, di sini menurut pandangan ulama, bahwasanya itu ya sama seperti dengan bangkai. Nah, apabila untuk menghindari itu, makanya sebelum nembak, itu harus baca dulu doa seperti penyembelih atau minimal bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kita tembak dus tembak atau bismillahi Allahu akbar dus itu meskipun ketika kita dapatkan burungnya sudah mati itu tidak masalah nah, seperti itu ya prosesnya nah jadi jangan lupa setiap mau menembak burung nih para pecinta pemburu burung enggak apa-apa Anda suka uh, berburu meskipun ada kesukaan unsur kesukaan di situ tapi itu adalah dimanfaatkan, dimakan, menjadi nikmat bagi kita, menjadi darah daging kita, itu enggak apa-apa. Sama seperti mancing, meskipun hobi, tapi itu untuk kemaslahatan, nggak apa-apa juga, sama gitu ya. Nah, jadi dua syarat, yang pertama syarat dari niatnya, kemudian yang kedua syarat dari prosesnya tersebut. Demikian, meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi bisa bilhak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.